Pengantar Kitab Mazmur Buku Mazmur adalah bagian dari Alkitab yang merupakan buku nyanyian dan buku doa. Buku ini dikarang oleh berbagai pujangga dalam waktu yang lama sekali. Nyanyian-nyanyian dan doa-doa ini dikumpulkan oleh orang Israel dan dipakai dalam ibadat mereka, lalu akhirnya dimasukkan ke dalam Alkitab. Sanjak-sanjak keagamaan ini bermacam ragam. Ada nyanyian pujian dan ada nyanyian untuk menyembah Allah. Ada doa mohon pertolongan, perlindungan, dan penyelamatan. Doa mohon ampun, nyanyian syukur atas berkat Allah, permohonan supaya musuh dihukum. Doa-doa ini ada yang bersifat pribadi, ada pula yang bersifat nasional. Beberapa diantaranya menggambarkan perasaan seseorang yang paling dalam. Sedangkan lainnya menyatakan kebutuhan dan perasaan seluruh umat Allah Mazmur- Mazmur dipakai Yesus Dikutip oleh penulis-penulis perjanjian baru Dan menjadi buku ibadat yang sangat dihargai oleh gereja Kristen sejak semula